halo teman-teman selamat datang di channel kakak oke teman-teman itu teman-teman bisa lihat banyak bola-bola berserakan teman-teman wow. ada empat jenis bola teman-teman ada bola besar ada bola kecil bola kecil itu bola plastik bola sepak dan bola emoji oke teman-teman kita akan mengenali namanya satu persatu teman-teman dari empat buah jenis teman, -teman. dan mengenali warna satu persatu teman-teman Oke teman-teman let's go kita mulai itu teman-teman kakak sudah menyediakan wadahnya teman-teman itu warnanya warna hijau Oke semoga cukup kita mulai teman-teman mengenali satu persatu ini ada bulu emoji teman-teman ini bola emoji emot lope dan cium ini warna Kuning, teman-teman. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil deh, teman Ini ada boleh emoji juga, teman-teman. Ini boleh emoji amat cemberut. Ini warna kuning ya, teman. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman. -teman. Ini ada boleh emoji, emoji, ya, emoji, teman. -teman. Ini boleh emoji amat taruh Ah, ini warna kuning. Kita taruh ke dalam wadah juga. Ambil deh, teman, teman. Ini ada boleh emoji juga, teman-teman. Ini boleh emoji warna kuning dan ini boleh emoji murder senyum sampai ketan giginya kita taruh ke dalam wadah ambil lagi teman-teman ini ada bola sepak teman-teman ini bola sepak warna hijau dan merah kita taruh ke dalam wadah ambil lagi teman-teman ini ada bola sepak teman-teman ini bola sepak warna oranye dan biru kita taruh ke dalam wadah dulu teman-teman ambil lagi teman-teman wow, ini ada bola sepak teman-teman bola sepak warna biru dan ungu Ah, kita taruh ke dalam wadah, ambil di teman, teman. Ini ada bola sepak, tuh, teman-teman. Ini bola sepak warna apa? Warna apa, teman? Ini warna orange dan apa, teman? Dan kuning, ah, kita taruh ke dalam wadah. Artinya ini banyak air, teman-teman. Kita buang tuh airnya, kita lempar, ambil dari teman, teman. Wow, ini ada bola sepak warna hitam dan putih kita lempar ke dalam wadah. Ambil lagi, gitu, teman-teman. Ini ada bola sepak warna hijau dan merah muda. Lempar ke dalam wadah, lihat, gitu, teman-teman. Kita ambil lagi, gitu, teman-teman. Wow. Ini ada bola emoji, apa, teman? E, bola emoji emot kecil. Di sepertinya dia merasa dirinya keren sekali. Kita lempar taruh ke dalam wadah. Ambil lagi, gitu, teman-teman. Ini ada bola emoji juga, teman. Ini bola emoji amat marah. Wah, mantap, teman-teman. Kita lempar dan taruh ke dalam wadah. Ambil kita, ya, teman. Ini ada bola plastik warna ungu, teman. Kita lempar ke dalam wadah. Ambil kita, ya, teman. Ini ada bola plastik juga, teman, warna hijau. Kita lempar ke dalam wadah. Ambil kita, ya, teman. Ini ada bola plastik warna ungu, teman-teman. Wah, kita lempar juga ke dalam wadah, teman-teman. Ambil, teman. Ini ada bola. Ah, warna orange, teman-teman. Bola plastik warna orange, kita lempar ke dalam wadah. Waduh, dia jatuh, teman-teman. Ah, kita aruh, Ambil, teman-teman. Ini ada bola plastik, teman-teman. Ini bola plastik apa? Ini bola plastik warna hijau, kita lempar juga ke dalam wadah. Ambil, lagi teman Ini ada apa, teman? Ini bola plastik warna merah muda kita lempar ke dalam wadah ambil lagi teman ini ada bola plastik cuy teman bola plastik warna merah muda kita lempar ke dalam wadah wow dan ini terakhir teman teman ini bola sepak seluruh dunia teman teman wow. wah keren sekali ini bola sepak seluruh dunia ah bola besar oke teman teman mungkin sekian dulu video dari kakak teman teman